Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aha. Nusa kerjanya pu kamar ngapel sama sepekanan deh. Berarti Nusa dapat dua puluh ribu. Asek. mah? Kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa?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 Capek banget, selamat badan rusak jadi bagus. Semua nih, kasihan. Rumah pasti capek banget. Astagfirullah, benar juga, kamu, Umah ngerjain ini semua serian. Assalamualaikum uh. Eh, apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara Uma Sudah selesai semua tugasnya Udah dong, rumah. Terus, ini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 Thank mm -hmm. you.